Ku kira senja indah, ternyata ku salah. Ku senja menenangkan, ternyata ku salah. Oh. Tamu seperti senja datang sesaat lalu pergi. Cintamu seperti senja, awalnya indah, akhirnya suram. Kukira senja indah Oh, ternyata ku salah Kukira senja menenangkan Ternyata ku salah Oh, cintamu seperti senja Saat lalu pergi, cintamu seperti senja. Awalnya indah, akhirnya suram. Senja datang sesaat lalu pergi Cintamu seperti senja Awalnya indah akhirnya suram Awalnya ini